ini tadi kita ke trek bayangan siang udah jam dua sekarang dibuas dari ujung burung sama Tony sama itu di atas yang bocor banyak oke jadi stay tune ya nanti kita lihat videonya kita mau nggak tahu nih kakar ke trek bayangan atau ke siherang nanti kita lihat dulu uh, beberapa section di depan Apakah terlalu basah atau enggak kalau enggak terlalu basah bisa kece kalau terlalu basah kita ke trek bayangan keluar cara payung Oke okay, ada Tony di belakang ke depan ya oke okay. nummpi nih <laughs> belum lurus ya, urus, kesat ya. <laughs> enak awalnya tapi buntu kalau mau ya kiri tembusan ke warung kantor yuk. Eh. Ah. Oke, okay, kita ke arah trek bayangan Kera Payung keluarnya. Insyaallah semoga lancar. Karena tadi lihat treknya agak basah, jadi mending ke Kera Payung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Terang! Lanjut! <tuk> Hampir jatuh! Wah, enak ini! kan pak, salah. salah salah salah ke nah. kanan ke kanan lanjut ya. Benar enggak? depan. Ah, suram. Pas. Tapi Alkor. Eu. Bang Adam Buat pak Salah. <laughs> Monten ba. Monten Bu. Well, <laughs> Cuy. Alhamdulillah. Ke kiri ke arah Ciherang bisa. nggak nanti aja macet salah pinggung jalannya tidak tadi sempat masuk kerel. Sama gimana ke, ke sini coba. kanan, keren. Sorry ke kanan kanan. Kanan kanan kanan kanan. Ini bisa lurus tapi ah, pendek gitu. Enggak, enggak it gitu. Lagi daki lagi gitu. Ya. ya ini di makan climb. Saya agak nanjak dikit. Sebelum turun di section selanjutnya. punten Pak atau ya, kleset mana? Ya, tuh. mana? penerbi. bingung kok belum ya dikit tapi lebih mending pedalnya naik apa? pedalnya naik. ini bisa tuh. nggak terlalu curam. yuk yuk yuk orang, lanjut, aku berjatu kiri ini aduh di nggak tahu ini kempes gar gara-gara makan yang tadi atau gar gara-gara lentilnya kencang juga oke okay, next jeda <tuk>